Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto, Presiden kedua Indonesia yang menggantikan Presiden Soekarno, mulai menjabat sebagai Presiden pada tahun 1967 hingga 1998. Seorang Presiden Indonesia dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah, di dunia internasional dia dijuluki dengan sebutan The Smiling General, atau Jenderal yang tersenyum. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Dusun Kemusuk Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008.